Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, berjumpa lagi Mudah-mudahan gak bosan ya Kalau ngaji gak boleh bosen ya Karena itu adalah kewajiban Bagaimana para pendengar semuanya Mudah-mudahan kita semuanya Selalu berada di dalam lindungan Allah Amin ya Allah ya Rabbal Al Alamin Kali ini saya masih membawa kitab Kuratul Uyun ya eh, Kitab Kuratul Uyun ini Kitab Kurotuluyun ini itu ini dulu saya dikaji waktu di pesantren ya tetapi ini dikajinya ketika para khusus untuk para santri yang udah dewasa ya khusus untuk para santri yang udah dewasa karena memang kurota tab ini yang menerangkan tentang e, sekelumit yang berhubungan di dalam nikah gitu karena memang ada e, menjorok pembahasan ke bab intimnya gitu ya sehingga memang diurukan sama ajengan itu ya untuk santri-santri yang udah dewasa gitu yang udah 18 tahun ke atas ya oleh karena itu bagi para pendengar juga ini dibatasi ya untuk bagi para pendengar 18 tahun ke atas apalagi ini dikhususkan untuk yang udah rumah tangga gitu tetapi saya tahu ilmu ini juga sebelum nikah kok kalau kita berpikir positif ketika kita ngaji sama ajengan ya positif aja kalau kitanya yang mendengarkan berpikirnya negatif ya kembali lagi ke pikiran kita ya. Gitu, maka itu para pendengar berpikir positif ya. Jangan berpikir negatif Diniatan kita tuh ngaji lillahi itu. Nah, e, Kitab Kurotu Uyun ini itu e, jadi penerangannya itu ada yang dinazomkan. Jadi biasanya kalau dulu saya di pesantren itu. Kalau mau ngaji kalau Ratuluyun itu para santri itu nadomin dulu gitu. Di nadomin, udah di nadomin. Baru sama ajengannya, sama kiaiknya, ataupun sama ustadahnya itu diterangin referensi yang lebih jelasnya. Nah gini juga saya mau baca, mau, mau lantunkan nadomannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita, saya bacakan dulu nadomnya insya Allah nanti saya bahas. القول في الجماع والأوقات محذب تعبير في الأبيات في كل ساعة من الأيام من غير ما يأتيك في ya Juzufi hal watu ya dashani kama atafi suratil awani, lahirna sah daralaili awulafatbir, waqila bilagsi wa awwalushuhir. Nah, ini segini dulu yang ingin saya bahas ya. Jadi dulu tuh gitu kalau ngaji taya dibacain brong sama santri-santri tuh nadom-nadomnya. Lalu nanti di penerangannya, saya langsung ke penerangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, akhbar rohim, akhbar sesungguhnya kelakuan rohem, dibolehkan. Al-wat'u kita melakukan wati. Tahu Tahu wati? Wati itu itu suami suami yang yang sedang melakukan hubungan. rohem, saatin di setiap waktu. waktu Min laylin, mau malam hari boleh, awunah hariin mau siang hari juga boleh. Ada mayati selain dari perkara yang datang koriban tingkahnya dekat, kamada laaleih seperti perkara yang menunjukkan akan perkara itu dan laaleih seperti perkara yang menunjukkan akan perkara itu. Jadi di sini dikatakan boleh kita melakukan wati mau malam hari, mau siang hari, boleh dikarenakan kauluhu ta'ala kan ada dawuhan Allah ta'ala a'udhu billahi minas syaitanir rajim nisa'ukum harthul lakum anna gitu. itu itu karena karena-karena dawhan Allah, keterangan dalilnya nah di sini ada lafad anna tum. saya udah sering bahas ya mengenai dalil Al-Quran ini nah di sini ada lafad anna lafadz lafad anna tum. ini kalau ditarjih gitu ya ini ayatnya ini multi tafsir ya. Ada bahasa di sini maksudnya adalah ay Kapan saja sekehendak kita min laylin, mau malam hari, au naharin, ataupun mau siang hari. Ala ahadit ta'wilati menetapkan akan salah satu pirang-pirang ta'wil. Wahadihil ayyafi muradati bi'kawlihi. Kama atafi suratir a'wan. Di sini dikatakan karena di dalam surat Al-Awan, lakin al Watu. Nah tetapinya nih, melakukan wakti itu bagusnya awal Laili layli Itu bagusnya pada awal malam. Itu afdalu, lebih utama. Kata siapa nih? Melakukan awal malam itu lebih utama. Kholal imamu Abu Abdillah bin Al-Hajj. Menurut imam Abu Abdillah bin Al-Hajj, di dalam kitab Madkhal. Nah, saya nggak baca referensi semuanya ya, tapi sebelumnya saya pernah baca juga. Jadi begini apa yang sudah saya bacakan. Uh, di, di dalam Al Qur'an kan di Lafadz ada uh, nisa, ukum harful lakum an nasyitum Jadi Lafadz an nasyitum itu bermakna bagi suami istri itu mau kapan aja, mau siang boleh, mau malam boleh. Tetapi Imam siapa barusan, Imam Abu Abdillah bin Al Haji mengatakan. Kalau dilakukannya pada awal malam itu lebih utama, kata Imam Abu Abdillah bin al hajj Kenapa alasannya itu lebih utama, kata Imam Abu Abdillah bin al hajj itu? Dikarenakan kalau misalkan awal malam, ya misalkan, ya jelas sudah sholat Isya dulu gitu ya, udah sholat Isya ya, sekitar jam 9-an gitu ya. Sekitar jam 9 lalu sang suami dan sang istri itu melakukan ibadah dengan ibadah wati tersebut perhubungan itu. Maka kalau misalkan kita lakukan dengan awal malam, lebih awal kita melakukan itu kan maka sudah sesudah itu kan kita suka capek ya, langsung kita tuh tidur. Nah, maka menurut Imam Abu Abdillah, kalau misalkan kita awal malamnya itu cepat tidur, nanti kemungkinan akan cepat bangun karena tidur kitanya tidak kekurangan. Kalau misalkan cepat bangun, apa yang diharapkan oleh Imam Abu Abdillah diharapkan untuk seorang laki-laki kan baiknya ketika subuh itu sholat berjamaah di masjid. Kan mau sholat berjamaah di masjid karena malamnya udah wati dengan istrinya, maka kan harus ada persiapan yang lebih lama. Karena apa? Karena kan harus mandi besar dulu. gitu Jadi itu alasannya. Dan alasan yang kedua itu, menurut Imam Abu Abdillah, kalau misalkan di akhir malam, gitu kalau menurut Imam Abu Abdillah itu kurang baik, misalkan tidur dulu gitu ya, suami sama istrinya, kemudian misalkan bangun nih jam 3, misalkan, ataupun jam setengah 4 ya, gitu, jam 3, misalkan bangun, karena um, mau melakukan wati itu. Nah kata Imam Abu Abdillah itu akan mengurangi rasa apa ya rasa syahwat, kan mengurangi rasa syahwat diantaranya karena karena badannya belum ketika bangun kan nggak langsung fresh, karena, karena badannya belum ketika bangun kan nggak langsung fresh gitu badannya. Kemudian menurut pendapat Imam Abu Abdillah itu dikarenakan posisi mulut kita. <guluh> Jadi kan yang namanya bangun tidur itu <guluh> gak kebayang kan posisi mulut kita itu wangi apa sedap itu pasti sedap kan jadi kalau maaf maaf sekali jadi kalau misalkan suami istri itu mau kublah kau kublah itu artinya mau mencium gitu ya maka kan nanti nggak enak gitu karena posisi mulutnya kita itu agak kurang sedap kecuali kalau kita mau sikat gigi dulu ya gitu ya baru deh itu jadi wangi lagi nah itu adalah alasannya menurut Imam Abu Abdullah awal malam itu lebih baik Alasannya adalah agar sesegera nanti itu nggak kesiangan, cepat bangun, agar suaminya itu bisa berjamaah sholat di masjid. seperti itu. Tetapi ada pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah seorang ulama yang banyak sekali karyanya itu di dalam ilmu tasawuf. Jadi ini seorang ulama yang memang lebih cenderung kepada ulama, apa itu ulama sufi. Yang banyak sekali menerangkan akhlak, menerangkan ilmu tasawuf. Nah ini beda pandangan kalau menurut Imam Ghazali. Kalau menurut Imam Ghazali justru kalau layli, awal malam itu yukruhu, dimakruhkan. Kalau menurut Imam Abu Abdillah justru awal itu lebih baik. Kalau menurut Imam Ghazali justru awal itu kurang baik. Makruh menurut Imam Ghazali. Alasannya itu adalah apa? Gak saya bacakan referensinya gak apa-apa ya? Karena kalau menurut Imam Ghazali itu justru kalau misalkan awal malam kita itu lakukan udah itu kan langsung tidur nih. Kan jarang banget kan? Jarang banget deh yang udah melakukan wati suami istri itu eh, langsung mandi besar ya karena males dingin. Biasanya langsung tidur nanti aja subuh gitu ya mau kita sholat gitu baru mandi. Nah Menurut Imam Ghazali, kenapa dimakruhkan? Karena ketika nanti istrinya sama suaminya itu tidur, maka tidurnya itu di dalam keadaan membawa hadas besar. Nah, oleh karena itu, Imam Ghazali memakruhkan pada awal malam. Tapi gimana nih, kalau misalkan karena di kamar mandi saya mah, saya punya air hangat selalu gitu ya punya shower yang air hangat selalu, sehingga kalau misalkan udah melakukan berhubungan itu, saya mah suka langsung mandi besar, nggak kedinginan, dapat ke air hangat. Nah, gimana kalau itu? Ya kalau itu mah baik-baik aja, karena kan yang dimakruhkan itu jika tertidurnya membawa hadas besar, seperti itu. Jadi kalau misalkan langsung mandi ya nggak apa-apa, nggak makruh gitu. Tetapi sini dua beda pandangan ya. Seperti itu. jadi kalau menurut Imam Ghazali itu baiknya justru di akhir artinya di akhir ya tadi istri sama suaminya itu tidur dulu, nanti mau menjelang ke subuh, misalkan tadi jam 3an deh gitu ya bangun, boleh melakukan hubungan itu, sehingga e, langsung mandi, ya langsung sholat yang mau tahajud, ya tahajud dulu, yang ke, gak keburu, ya sholat subuh, ya sholat subuh nah itu menurut pandangan Imam Ghazali seperti itu, nah kalau kalian itu kayaknya cocoknya yang mana? menurut kalau Imam, kalau misalkan Ah, saya mau ikut nih menurut pendapat Imam Ghazali ya boleh itu ada referensinya nah, kalau saya emang malas sudah itunya langsung di langsung mandi besar misalkan ah saya mah mau ikut menurut e, Imam Abu Adillah ya nggak apa-apa bagus juga kok nggak maksudnya e, ya gak apa-apa itu emang ada referensinya juga gitu gitu ya Jadi sih sebenarnya tuh intinya mau siang mau malam itu kok boleh dilakukan ya an-nashitum terserah kalian deh wahai suami istri pengennya gitu seperti itu. Ini cuman lebih memperjelas di dalam kitab ini itu menerangkan yang barusan tuh afdalul wakti keutamaan waktu ketika sang suami dan istri melakukan wati seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ngaji kita kali ini baik bagi para pendengar semuanya yang ingin belajar mengaji Al-Qur'an ataupun yang memang kebetulan belum haf apa tuh belum tahu huruf hijaiyah sama sekali maka bisa ditengok di channel saya yang sebelah ya channel ngaji bersama teteh dan juga kalau yang ingin eh, mendengarkan eh, pengkajian ilmu yang lebih luas lagi karena kan di, di channel ini saya itu lebih apa ya, lebih banyak membahas tentang fikih khusus ke suami istri gitu. Jika ingin yang mendengarkan fikih yang lebih meluasnya lagi, bisa dilihat juga di channel Pontrenpedia. Di sana udah lebih banyak pembahasannya, bisa ditengok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.